semuanya aku balik lagi nih dan kali ini aku bukan mau nyobain tapi aku mau ngebahas sedikit tentang produk ini ya karena akhir-akhir ini di tempat saya itu lagi lumayan banget eh, terkenal ya ini ya karena manfaatnya dan video ini mungkin agak sedikit panjang jadi buat kalian yang nggak mau nonton sampai full boleh kok di skip-skip videonya atau di-close aja nggak apa-apa ini adalah susu steril aku bukan mau nyobain karena sebelumnya aku udah pernah nyoba ya jadi udah tahulah gimana rasanya kita lihat desainnya terlebih dahulu ya ini adalah susu steril susu sapi steril dari Nestle ini produknya Udah lumayan lama sih karena iklannya di televisi dari aku kecil sampai sekarang itu masih eksis aja dan iklannya itu khas banget ya yang naga itu ini adalah bear brand dari Nestle yaitu susu steril susu sapi steril di sini ada gambar atau logo beruang yang lagi pegang gelas berisi susu seperti itu ya dan gambarnya itu merah bulat seperti ini ready to drink milk uh, susu minuman susu yang siap minum gitu ya susu steril label halal di depan sini dia uh, gede banget maksudnya gak gede pasti tapi gede di depan sini jadi pasti langsung kelihatan kemudian di bagian sini ya itu ada informasi pilihan lebih sehat Dibandingkan produk sejenis, bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, kemudian ada mm, vitamin-vitaminnya di sini, apa aja yang terkandung, kemudian isi bersih. Kita ke bagian kanannya, di sini ada komposisinya, yaitu susu sapi mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Ada informasi nilai gizi di bawahnya dan ya seperti itu, kemudian di bagian e, kirinya dia ada informasi bear brand milk bear brand terbuat dari 100% susu sapi steril murni, susu steril dianjurkan untuk setiap kegunaan yang membutuhkan susu dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan Oke. Okay? perhatikan tidak cocok untuk, eh tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Terbuat dari 100% susu sapi steril dan udah gitu aja. Hmm, tanggal tanggal kadaluarsa ada di bagian bawah sini ya. Jadi jangan lupa untuk selalu dicek, jangan sampai beli yang udah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa. Kayak gitu aja. Sedikit share pengalaman ini aku dulu waktu mau masuk kerja gitu ya aku minum ini buat jaga kesehatan aja gitu biar lebih fit lah e, dibuka seperti ini ya dan ngomong-ngomong akhir-akhir ini di daerah saya itu minuman ini susu ini lagi banyak banget yang nyobain karena Katanya si manfaatnya luar biasa ya. Uh, ini dia isinya seperti ini. Dia warna putih agak ke coklat emasan gitu sedikit ya. Tapi ini juga efek dari cahaya atas yang nggak pure warna putih sih. Jadi ya seperti itu. Untuk aromanya itu aroma susu banget. Tapi nggak ada manis-manisnya. Jadi pure dia aroma susu. Nah, untuk rasanya. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Langsung habis. Untuk rasanya itu hambar ya, dia nggak ada rasa manisnya atau uh, apanya gitu ya rasanya hambar banget, buat kalian yang belum pernah nyobain sama sekali ini rasanya itu hambar, nggak ada manisnya jadi jangan kaget ya dan eh, kalau buat aku pribadi minum ini susu steril, susu sapi steril dari brand ini emang lumayan efek banget sih bagi kesehatan ya kalau lagi sedikit demam, atau lagi nggak enak badan minum ini aku pribadi sih en jadi enakan gitu, jadi nggak sampai ke sakit lah kalau kemarin orang-orang di sekitar tempat saya juga he, banyak yang sakit kemudian minum ini nggak langsung sembuh sih, tapi kondisinya lumayan membaik gitu Uh, ini bukan sponsor sih ya, jadi aku cuman sharing aja buat kalian semua yang mungkin lagi kurang enak badan bolehlah nyoba minum uh, susu sapi steril dari brand PR brand ini. Mungkin kayak gitu aja video kali ini, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videonya sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! iya ini rasanya hampir banget tapi aku suka loh enak menurut aku karena aku emang gak terlalu suka yang manis ya uh, apalagi di saat-saat seperti ini covid seperti ini emang banyak sih yang minum ini jaga kesehatan gitu ngomong-ngomong ini backgroundnya background lama mohon maaf banget karena ini juga ada noda-noda seperti itu dan sepertinya kurang bagus ya hmm. aku sekarang lagi kurang sehat jadi e, kepengen nyobain ini <tuh> karena ya biasanya sih berefek ya ini mohon maaf kalau gambarnya jadi jelek banget kayak gitu hah mohon maaf ya kalau noise nya banyak ini ngomong-ngomong malam hari jadi semoga sih nggak begitu banyak banget ya yang masuk karena di tempat jauh itu banyak orang hajatan, coy lagi musim kayak gini masih ada jahat masih ada masih aja ada hajatan <tuk> lipat ngomongnya <tuk> udah, gitu aja baik, oh iya buat kalian yang punya pengalaman dengan susu ini dan berefek mungkin atau yang gak berefek atau yang kayak gimana boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan bosan-bosan buat mampir di channel ini.